Oh yeah. gimana guys suaranya guys enak mantap guys hmm. ini dua layangan yang naik guys ini, ini yang selatan layangan apa guys Kak Kak yang barusan yang yang naik guys bulanan guys sama-sama uh. nyaman guys suaranya guys dua dua dua, dua. dua apa? istimewa layangan Madura guys